legal OJK yang sudah melewati batas 90 hari nah hari ini siapa yang belum mampu melakukan pembayaran penyicilan atau mungkin pelunasan di 102 aplikasi pinjol legal OJK dan kebetulan sudah lewat lebih dari 90 hari dan apakah kalian masih ditagih-tagih sama aplikasi tersebut Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, baik. Hari ini kita pengen ngebahas tentang hutang yang sudah jatuh tempo atau mungkin lewat batas pembayarannya lebih dari 90 hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya aplikasi pinjol tidak boleh lagi menagih hutang kepada kalian. Dan ada informasi terbaru yang harus kalian tahu supaya nanti tidak tumpang tindih. Dan akan kita jelaskan pada video kali ini Oke okay, baik ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Itu dia Baik ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Jadi kebetulan yang bersangkutan atau debitur ini sudah keterlambatan lebih dari 145 hari Sementara pihak OJK hanya memperbolehkan pihak aplikasi itu menagih Selama batas 90 hari ya Jadi kita masih punya kesempatan selama lebih kurang tiga bulan lah Ya kalau per 1 bulannya 30 hari Kita boleh ditagih sama aplikasi pinjol itu hanya 90 hari Lantas apabila setelah 90 hari Maka hutang dianggap lunas atau bagaimana bang? Atau mungkin ya hutang tersebut sudah diasuransikan Banyak juga kemarin yang membahas seperti itu Nah ini keterangan langsung dari pihak OJK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 Ya, pihak aplikasi pinjol tidak boleh lagi menagih kalian apabila memang sudah melewati 90 hari masa jatuh tempo dan yang harus kalian tahu nah ini dia namun ya penyelenggara fintech lending dapat menggunakan pihak ketiga atau perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang telah melewati batas terlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Ya benar memang ya pihak aplikasinya memang tidak boleh menagih. Tapi mereka diizinkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih hutang kepada kita apabila memang sudah melewati 90 hari dari titik masa jatuh temponya. Dan yang sekarang menjadi masalah ya. Apakah tim penagihan atau DC Debt Collection atau Debt Collector lapangan dari aplikasi-aplikasi yang menggunakan jasa pihak ketiga ini memang benar sudah mendapatkan dan diakui baik secara sertifikasi ataupun legal standingnya, ya. Tapi OJK udah ngasih tahu, ya pihak aplikasi tidak boleh menagih hutang kalian apabila memang sudah melewati 90 hari masa jatuh tempo. Tapi mereka boleh menggunakan jasa pihak ketiga. Ya, ini yang tambah ribet, ya kan? Terus di situ kita bisa melihat, ya, sehubungan dengan penagihan yang dilakukan debt collector. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: yang pertama, ya, bank atau perusahaan pembiayaan atau fintech peer-to-peer -peer lending, sebagai kreditur dan bapak, winata selaku debitur. Terikat dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi udah cukup jelas ya. Kita memiliki kewajiban untuk membayar. Tapi kita juga punya hak. Dan hari ini sepertinya banyak dari saudara-saudara kita itu yang belum tahu haknya. Contohnya ya kalau seandainya untuk debt collector lapangan. Untuk semua aplikasi pinjol yang mungkin sudah memiliki debt collector lapangan. Apa hak kalian ya? Selaku debitur yang belum mampu melakukan pembayaran Untuk debt collector lapangan kalian berhak Untuk mempertanyakan legal standing si penagih Atau debt collector atau field collection ya Misalnya dengan memintai surat keterangan penagihan Kuasa penagihan Terus sertifikasi dan tanda pengenal Serta ID card pekerjaan Itu menjadi hak kalian Oke dan yang kedua Kami berharap Bapak Winata selaku debitur telah menjalankan kewajiban utama sebagai debitur yaitu melakukan pembayaran cicilan, oke? Okay. Dan yang ketiga, apabila Bapak Winata sebagai debitur tidak menjalankan kewajibannya tersebut, ya hari ini bukan tidak mau membayar, ya kan? Banyak dari teman-teman kita itu yang memang belum punya rezeki untuk bisa melunasi dan menyicil. Hutang-hutang di aplikasi pinjol Dan gue yakin banget ya 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang baik ya Orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan aplikasi pinjol ini Dengan cara melunasi Hanya saja memang kesempatan dan rezeki kita memang belum ada ya Bagaimana ya kan Lanjut ya katanya Apabila Bapak Winata sebagai debitur Tidak menjalankan kewajibannya tersebut Maka Bapak telah melakukan one prestasi perjanjian sehingga kreditur berhak melakukan penagihan menggunakan debt collector sesuai tata cara penagihan yang sudah ditentukan. ya Ini tadi menyangkut uh, hak kalian ketika kalian didatangin sama debt collector. Oke dan yang keempat ya sesuai POJK 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen maka pelaku usaha jasa keuangan Berhak untuk memastikan adanya ektikat baik konsumen Ya Oleh karena itu Apabila Bapak telah melakukan one prestasi Maka informasi yang Bapak sampaikan Tidak dapat kami terima sebagai bahan pengaturan Dan pengawasan bagi OJK Ya Jadi udah cukup jelas Kita pengen fokus dulu Untuk di 90 hari penagihan dari aplikasi Ya Aplikasi tidak boleh lagi menagih Utang kalian yang sudah melewati masa jatuh tempo lebih dari 90 hari, itu langsung dari pihak OJK ya. Dan mereka boleh ya menagih menggunakan jasa pihak ketiga ini. Sebenarnya agak gimana ya? Ya, aplikasi katanya tidak boleh menagih, tapi boleh dialihkan. Kalau saran aku ya, untuk kepada pihak OJK ya. Agar kalau memang tidak boleh ditagih ya bagaimana apakah si debitur kalau kemarin-kemarin ya sepengetahuan aku itu Kalau memang kita belum mampu melakukan pembayaran lebih dari 90 hari Maka data-data pribadi kita akan masuk ke dalam data uh, pusat-data pusat fintech lending ya Kalau nggak salah maka kita akan dipersulit untuk melakukan pengajuan kembali di semua aplikasi pinjol yang legal OJK. Nah hari ini bagaimana dengan yang ilegal? Kalau yang ilegal itu tidak punya aturan. Aturan yang mereka buat itu hanya untuk menguntungkan mereka. Hanya untuk memaksa kalian bagaimana caranya agar kalian tetap membayar. Misalnya dengan cara menyebarkan data. Mempermalukan kalian. Ya, mengganggu semua kontak darurat. Kalau untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar lagi ya. Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik, apabila mereka masih tetap memaksakan kalian ya, untuk membayarkan sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka, ya, negosiasikan saja. Terus, banyak pertanyaan ya. kemarin, kita juga udah bertanya kepada pihak OJK, bagaimana cara res, e, mengurangi ya, suku bunga denda e, yang tertera di aplikasi pinjol yang legal OJK. Jadi pihak OJK itu menyarankan kepada debitur yang hari ini sudah memiliki denda, bunga, ya, dan biaya penagihan yang banyak, kalian bisa melakukan, meminta, ya, untuk pengurangan biaya denda dan bunga kepada pihak aplikasi. Bukan kepada si pihak debt collection, bukan kepada pihak DC. Ya, kemarin-kemarin ini banyak juga yang sudah tertipu, ya, banyak yang mengaku bahwasannya uh, mendapatkan penawaran hanya untuk membayar pokoknya saja ketika sudah dibayarkan tapi hutangnya masih tetap ada di aplikasi tersebut. Jadi aku pengen mengingatkan kepada kalian yang ingin meminta uh, pemotongan biaya denda dan bunga harus memang benar-benar pasti dari pihak aplikasi bukan dari pihak yang lain. Dan aku juga pengen mengingatkan agar untuk selalu melakukan pembayaran, penyicilan, dan pelunasan itu kepada nomor virtual akun, bukan nomor rekening pribadi. Ya, Jadi udah cukup jelas untuk penagihan yang 90 hari ke atas itu diperbolehkan oleh pihak OJK kepada pihak aplikasi untuk menggunakan jasa pihak ketiga yang sudah diakui, yang memiliki sertifikasi. Dan kita pengen tahu nih ya, semoga saja... API atau OJK merilis ya debt collector debt collection atau field collection yang memang sudah diakui Misalnya dari PTA, PTB, PTC atau mungkin dari perusahaan ini itu segala macam Jadi nanti masyarakat bisa jauh lebih tahu ya apa benar nih ya pihak field collection debt collector atau debt collection ini Memang sudah memiliki legal standing yang jelas ya memang sudah memiliki sertifikasi dan ini itu segala macam Oke okay, baik ya jadi mungkin itu dulu yang disini sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.